Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah untuk malam hari ini kita akan mempelajari beberapa hadis nah sebenarnya kita bisa menyelesaikan sampai satu bab karena kitabnya praktis di sini isinya satu bab itu seperti kitab Tohara itu memuat kurang lebih 12 hadis ada yang hanya tidak sampai 10 hadis dalam satu bab ini jadi mudah-mudahan setiap pertemuan itu bisa merampungkan satu bab, hanya saja untuk malam hari ini insyaallah kita selesaikan satu bab karena ini cukup panjang 12 hadis ini buatan lepat, ini, ini kitab awal kitab utah yang pertama membicarakan tentang kitab toharoh masalah kebersihan masalah kesucian An Amri ibn Khattab radhiyallahu anhu kala, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sallam yakulu hadisnya dari Umar bin Khattab dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa firiwatin bin niyatin mufrat Mufrat itu bentuk tunggal, kalimatnya an-niyat bentuk jamak. Jadi ada beberapa riwayat innamal a'malu bin niat atau innamal a'malu bin niat. Ada tambahan niat bentuk jamak itu Sama-sama benar semuanya Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat dengan niatnya sesuai dengan niatnya wa innamal ikul limriin dan sesungguhnya likul limriin bagi tiap-tiap seseorang itu manawa sesuai dengan apa yang dia niatkan kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi maka barang siapa yang hijrohnya Untuk Allah dan Rasulnya Hijrohnya itu kepada Allah dan Rasulnya Fahijrohtuhu ilallahi wa rasulihi Maka hijrohnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya Wa mangkanat hijrohtuhu ilad dunia Sebagian riwayat li dunia Baman kanat hijrah itu dan barang siapa yang hijrahnya itu lidunya, au ilah dunia untuk dunia. Yusibuhah yang dia ingin memperolehnya mendapati dunia itu. awimroatin yang kiwa, awimroatin ro'atin atau untuk perempuan yang dia hendak menikahinya. Maka hijrahnya itu untuk apa yang dia hijrah kepadanya. Hadisnya sahih, Rawahul Bukhari, diriwatkan oleh Imam Bukhari, bahkan juga di dalam kitab Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah perlu saya terangkan bahwa para ulama itu menulis kitab mendahului pembicaraan atau pembahasan di dalam kitabnya itu mendahului dengan hadis yang ini, yang pertama ini hampir semuanya hampir semua para ulama ini. Dalam kitab-kitabnya masih akan kita temui mal Amalu bin Jenengan Nek ngaos Kitab Riyaduzalihin eh, itu bab yang pertama babul ikhlas itu menukil hati sini. Inamal Amalu bin Nia. Demikian juga dalam kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini maksudnya adalah... Supaya kita itu meluruskan niat-niat kita dalam semua amal perbuatan kita Supaya kita itu menata, mengelola, mengatur hati-hati kita itu Supaya niat dan tujuan kita itu benar Niat dan tujuannya itu benar Lurus, tidak salah maksud, tidak salah arah, tidak salah tujuan Nah dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. mengatakan inamal amal a'malu biniyat. Ukuran amal perbuatan itu bergantung kepada niat Semua amalan itu tergantung kepada niatnya kalau niatnya itu baik, semuanya jadi baik. Kalau niatnya itu jelek, semuanya juga jadi jelek. jasa wa jasa al Di dalam hati itu, kalau niatnya pemilik hati itu baik, maka pelakunya orangnya itu juga akan menjadi baik semuanya jadi baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, amalannya baik nah, tetapi kalau yang ada di dalam hatinya punya niat maksud dan tujuan yang jelek meskipun kelihatan dohirnya baik, jadinya tidak baik fasadal jazadu semuanya jadi jelek, rusak muhbitulil amal, bahkan amalannya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, karena semua amal itu bergantung kepada niat, niat itu menentukan dan niat itu mahal luha fil colpi, niat itu tempatnya ada di dalam hati, sehingga satu amalan itu tidak disyaratkan, tidak perlu untuk disyaratkan dengan lafat di dalam lisannya kalau Mau melakukan amal-amal perbuatan, amal-amal soleh. Jadi, tidak perlu dilafatkan. Syarat untuk dilafatkan tidak ada, seperti kalau Nobuniku tiang kajengis sholat, niati pribun, usoli, fargol, maghribi, salasan, dan seterusnya. Kemudian, juga kalau mau sholat Isya, suku usoli fardhal, nopo Isya, Arbaan, dan seterusnya. Usoli fardhal subahi dan seterusnya, dan tidak perlu untuk dilafatkan. Syarat dilafatkan tidak perlu. Kenapa? Pertama, niat itu mahaluha hafil Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan niat sendiri maksudnya pengertiannya itu adalah kasdus sayi muktarinan bivikli pengertian niat itu adalah tujuan untuk melakukan sesuatu keinginan maksud untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbu perbuatan itulah yang dimaksud dengan dengan niat kata ulama makhluhah, tempatnya ada di dalam hati. Yakin gih, tempatnya di hati. Punya keinginan, punya maksud, tempatnya terbundikin. Ya kita harus yakin di dalam hati. Makanya Rasulullah SAW itu Beliau tidak pernah memberikan contoh kalau mau wudu itu juga nawaitul wudhu wudu ali il hadasil aswari fardalillahi taala. Nanti ini ku utawi nengak sengi poso napa nawai itu saumah rodin dan seterusnya. Kamu puasa itu ini itu an adai dan seterusnya. Atau kalau mau sholat ini an usolli al dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh demikian. Perkara para ulama ada yang membolehkan, Yih silahkan mawon. Yang penting kita mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Praktis sudah kita beribadah, kita beramal soleh. Sudah ada panduannya, sudah ada tuntunannya, kita tinggal ngambil saja. Ora usah ditambah-tambahi, yo ora di kurang-kurangi ditambah-tambahi kronokakean kakean. Ini ketahuan, rosak dikai, gitu. nenden. Utawa dikurangi koro-koro apa? Dikurangi goro-goro apa? Kekurangan apa? Kakean gitu. nah. lagi. Jadi tidak perlu ditambah-tambahi koro kurang, nenden. Gitu. Utawa dikurangi koro Islam itu sudah sempurna. Jadi tidak perlu ada penambahan Tidak perlu ada pengu pengurangan Cukup kewajiban kita itu adalah Mengambil, menerima, beriman Kemudian mengamalkannya Itu saja kewajiban kita Sebagai orang-orang yang beriman Sehingga diperintah di dalam Al-Quran itu Cukuplah kewajiban kita Ya ayuhallawina amanu Ati Allah wa ati ur Rasul, taatilah Allah dan Rasul, Fima umirrobi, dalam perkara yang diperintahkan dengannya oleh Allah dan Rasulnya itulah orang-orang yang beriman, nah jadi dalam hadis yang pertama ini niat itu penentu, niat itu adalah ukuran dan niat itulah yang membedakan antara amal ibadah yang satu dengan amal ibadah yang lain. Kula jenengan lenggah-lenggah masjid niki. Niatannya jagong, nanten Utawa niatannya ngaji. Jagong napa ngaji, yang membedakan itu adalah niat. Ukurannya adalah niat dan yang mengetahuinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga yang bersangkutan timbangan ini gak timbangan ini ngomong nganggur tak dalam masjid lunggu-lunggu, melu ngaji sopong ngerti oleh tambahan ilmu niatannya seperti itu atau memang karena ada panggilan di hatinya itu untuk mendatangi seruan-seruan, kewajiban, amal amal sholat yang menentukan, yang membedakan itu adalah nih, niat ya. orang mandi mandinya karena ibadah karena mandi jinabat mengikuti tuntunan nabi atau mandinya itu apa karena kepingin menghilangkan kotoran-kotoran atau supaya segar lah. yang membedakan mandinya tadi itu adalah niat, maka niat ini mi'yar kata upama mi'yar li tasfihi amal ukuran untuk benar sahnya amalan itu adalah adalah niat sehingga Rasulullah SAW menerangkan tentang adanya para sahabat yang ketika diperintah oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah Diperintah hijrah, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang-orang yang dicintainya hanya untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hijrah dan hukumnya hijrah pada waktu itu wajib fardu sudah dari Mekah ke Medina. Itu wajib, gitu. sehingga kalau keluarganya tidak mau diajak hijrah. Tinggal, yang punya banyak mata pencaharian usaha-usaha di Mekah ditinggalkan semuanya untuk memenuhi perintahnya Allah dan Rasulnya yaitu hijrah tetapi juga ada orang yang hijrah itu bukan untuk Allah dan Rasulnya tapi karena ada kepentingan-kepentingan mau hijrah mau melaksanakan perintah hijrah tapi punya maksud dan tujuan Supaya di sana punya sedulur, supaya di sana punya pekerjaan, supaya di sana itu bertemu dengan perempuan-perempuan yang bisa dini, dinikahi, atau karena memang sebab ada sesuatu dari dunia dan perempuan sehingga mau melakukan perintah hijrah. Nah, itu semuanya bergantung kepada ni, niat maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya untuk Allah dan Rasulnya dia akan mendapatkan hasilnya mendapatkan pahala yang sempurna tetapi orang yang hijrahnya itu karena dunia untuk dunia yang dia ingin mendapatinya atau memperolehnya mau hijrah, mau melaksanakan perintahnya Allah dari Mekah ke Madinah tujuannya supaya dapat pekerjaan tujuannya supaya mendapatkan bagian-bagian dari harta-harta yang dimiliki muslimin ansor di sana ya. atau karena seorang perempuan sehingga ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW itu mereka dia itu mau hijrah ke Madinah gara-gara karena dia mencintai seorang perempuan. Gara-gara cinta, karena kesengsem dengan seorang perempuan akhirnya perintah hijrah itu dilaksanakan. Sampai di sana menikahi perempuan itu. Dan niatannya bukan karena melaksanakan perintahnya Allah dan Rasul-Nya, tapi karena sebab ada kepentingan yaitu menikahi seorang perempuan. Maka kalau orang itu niatannya tidak benar, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Kalau niatannya karena Allah dan Rasulnya dia akan diganjar mendapatkan pahala yang sempurna. Tetapi kalau niatannya tidak benar ya, fa hijratuhu ilahi dia akan mendapatkan hasil apa yang dia niatkan itu dari hijrahnya itu. Maka di sini, Bapak Ibu Kaum Muslimin rahimakallah, dari hati sini, maka kita perlu untuk menata, mengelola, dan meluruskan niat kita ini. Kita mengaji, kita mempelajari dinul Islam ini, niat dan tujuan kita itu apa. Itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tujuan yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah lillahi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala supaya yang kita lakukan dari amal soleh ini ya, dari amal tolabul ilmu ini itu ada nilainya di hadapan Allah tujuannya harus benar, sebab ada orang mengaji, orang tolabul ilmu tujuannya apa untuk mahir-mahiran ben mahir atau untuk saing-saingan tujuannya ngaji itu untuk saing-saingan mengatakan nih? Gaya pengajian ini dikaiti persaingan, persaingan misalnya begitu atau tujuannya ngaji itu adalah untuk apa? untuk menjatuhkan menjatuhkan orang yang ada di dalam pengajian itu jadi macam-macam orang mengaji punya tujuan itu maka semua diantara tujuan-tujuan itu harus kita fokuskan, kita pusatkan niat tujuan kita terus harus benar Tujuan kita mengaji itu lillahi ta'ala Untuk mencari keridoan Allah Ta'ala Tidak hanya mengaji Amal-amal ibadah dan amal-amal soleh kita itu Niat dan tujuannya adalah lillahi ta'ala Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu nanti akan menjadikan Amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuman yang kedua bapak ibu muslimin rahmatullah tidak hanya niat yang ikhlas tapi harus diiringi dengan amalan yang benar amalan yang benar itu amalan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa kalau amalan itu sudah benar niatannya ikhlas karena Allah maka diharapkan amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuman ini berat menjadikan amalan kita ikhlas itu berat karena yang namanya ikhlas itu tidak mengharapkan ujian tidak mengharapkan balas jasa tidak mengharapkan ucapan terima kasih murni 100% lillahi ta'ala seperti dalam Al-Quran, fasol li lirobika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Sotako infa, membantu menjadi orang yang derma, dermawan ini dan itu lillahi, itu kadang-kadang berat. Kadang-kadang malah terbakar amal solehnya gara-gara pil mani wal gara-gara ngundat-ngundat dan omongan yang mengganggu ga eling ta sapa sing milih awakmu jadi pak ketua misalnya ini. ga eling ta sing ngeramut awakmu sopo. ga eling ta dhisik moso asal usule ngoten niku itu bisa menghapuskan amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang kita kerjakan Maka kita perlu ikhlas Ikhlas itu artinya murni Murni itu tidak ada campurannya seperti air ini Ini dikatakan air murni kalau tidak ada campurannya sama sekali Kalau dicampuri satu tetes air susu Walaupun satu tetes kemudian tidak terlihat masih kelihatan murni, masih kelihatan murni, kita tahu ada campurannya ini tidak bisa disebut dengan air bersih atau air murni, mur demikian juga ikhlas itu, ikhlas itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang yang bisa menghadirkan hatinya dalam keadaan ikhlas dia akan menjadi orang yang beruntung, bahkan karena keikhlasannya itu bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan maunah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan kita dapati keterangannya sampai orang itu tertutup di dalam gua tiga orang itu. Gara-gara ikhlas karena Allah ketika beramal itu ditolong oleh Allah Ta'ala dari kesulitan dan kesukarannya. Ikhlas itu bisa menjadi wasilah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bawa ibu kaum muslimin rahimahullah mudah-mudahan kita diberi kemu kemurahan oleh Allah kelonggaran oleh Allah kemudahan oleh Allah untuk bisa menata dan mengatur mengelola hati dalam jiwa kita ini semuanya dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala tentu kita butuh ilmu, nah, maka ilmu-ilmu yang akan kita pelajari dalam kitab umdatul akam ini kita awali dengan niat ikhlas eh, karena Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini satu hadis yang kita pelajari Insya Allah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Akan kita pelajari beberapa hadis Dan mudah-mudahan eh, Mudah-mudahan satu pertemuan bisa menyelesaikan satu bab Sehingga meskipun agak panjang Tapi kita mendapatkan banyak dari ilmu-ilmu di dalam kitab Om um ahkam ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menawi, wonten enten, and, perkawis, perlu ditangkapkan. Monggo, buat nenden, gih, Boten, enten, Monggo, sami-sami, kita akhiri kali kifaratul majelis. Subhanakallah, pihandi.